oke teman-teman untuk saya mau nyerap rumput di belakang rumah nah saya siapkan dulu airnya setelah airnya kita siapkan alatnya dulu ini obat rondap beli online ya teman-temannya ini airnya setengah ember juga dengan sapu nah sapu ini adalah alatnya Tiga siapkan dulu alatnya teman-teman ya setelah disiapkan alatnya kita akan masukkan nah, obatnya ini teman-teman ya Nah ini saya akan memasukkan obat ke dalam ember nah ini porsinya saya akan buat empat tutup ya terserah teman-teman sih sebenarnya dua udah mati semua nah ini dua tutup ya tutup. Nah saya satu lagi biar tambah mantep teman-temannya. Bebas sih untuk teman-teman pakai -teman. nah, patutup. Saya gunakan 4 tutup Oke, nah setelah ini saya langsung aduk-aduk obatnya, teman-teman nah ini saya aduk-aduk biar dia menyatu sebenarnya. oke setelah dia aduk mari kita mulai nah begini caranya teman-teman cuman modal diciprat cepatkan dulu saya menggunakan metode ini sudah 10 kali lebih lah ya nah ini suketnya banyak banget teman-teman jangan lihat prosesnya lihat dulu hasilnya